Bismillahirrahmanirrahim al-mu'attoh. Nih mulai periode-periode dimulainya sistem pengarangan tabuif. Fasalna famu pengarang sahab malikun Imam Malik rahimahubu wal Taal al-mu'attoh al-mu'attoh. Watawah kafi hilqawiu min haditsi ahli hadits. Wa mezza hu bi akwalis shahabat. Watawa khola nitsuo soba imam malik mana ne tawa khoy kosote imam malik fi filmoto al kawiyah ing sanat sing kuat, utoh hati sing kuat min hati fi ahli hijaz sangnge hati si ahli hijaz Wa mazia jalan yang borsobah imam malik hu eng hati si ahli hijaz wi aku ahli sohabat iilan biro brod hewi sohabat wa fata wi ta piin dan fatwani biro brod ta piin. Dan igi semulai imam malik fito kalian Abu bakar bin muhammad bin hajem wa pa wa pahu lan ngebabna sapa Imam Malik ing muwatho ala abwabil fikih ing atase pirap-pirap bab fikih fa ana mung kombek khusus be Imam Malik tertibahu ing tertipe muwatho watho bi bahu lan tabiibe muwatho pakana mangkana kita penuh kitab hadisian kang boso hadis fikhian kang boso fikih jamaah kang ngumpulna pemwatho bin al asli antaraning hukum pokok wal far'i lan hukum cabang fa wa mako utawi jadi <SISU> <SISU> ingat tentang niku, kalau kenangannya banyak sekali tentang waktu Karena tadi hampir ketemu uh, kitabnya Said Muhammad itu mendahulukan matok al al wa Muslim. Ya, jadi di semua kitabnya Said Muhammad, Itu mesti mendahulukan waktu al al wa Muslim. Karena satu beliau memang maliki, bahkan beliau dengan bangganya, dengan no, ketok okay. syukuri banget setiap keluarga beliau al maliki di Said Muhammad al maliki Baya, lagi al hasani. Jika memang nak muji-muji Imam Malik di langit, e, Tapi memang faktanya Imam Bukhari apapun hebatnya itu nginduk atau asal-usulnya jelas ikhtibar kitab muatok. Nah, muatok itu karena dikarang orang, -orang fakih, riwayat hadis mungkin dianalisis, kenapa? Dianalisis, jadi termasuk pakai teori usul fakih. Saya belajar banyak kitab muatok, memang misalnya dengan contoh paling gampang. Tidak uh, boleh seorang perempuan keluar Lebih dari tiga hari Lebih dari apa? Tiga hari Atau perjalanan tiga hari ilama ma'adi makhrumin Kecuali harus bersamaan apa? Mahrum. Jadi Orang-orang yang dulu ahli hadis Itu kuflan ala babi Mereka tidur semua Mereka terkunci sesuai uh, Dipaksa ya atau di, Dinyabhubukkan atau Di apa ya Pokoknya dikerangkeng dibui oleh tek tapi Imam Malik itu pasti guys karena senangannya ahli hadis mau di sini sidi persis sunnah Rasul, mau kuno, di kuno-kuno, mau di sini sidi persis, sunah. tapi rapati rokarepe, nah itu terus diberontak oleh Imam Malik ketika itu Imam Malik sudah bikin terobosan. Sekarang suami itu makrom apa pandak kan tidak, ya soalnya suami loh suami, lanangannya loh dari bujung di temen teman lo, lanangannya waktu itu makrom tak gak, enggak? enggak kan? Padahal fadzau cuha lebih ahakku ayat haba biha Bujo itu luweh berhak lu nge Sekali sekaligus peringatan Wong-wong sidik-sidik sunnah rasul Kabeh udah ilmuhani Nabi kalau nuruti ngerti kanan Nabi Wong weh daura oleh lu kecuali ambik makhrum Nak nuruti persis setek Kata sebab wida luweh berhak lu ngambik ali di Bangkulom Mereka aliku makhrum Bujo itu buatan makhrum Makanannya makrom, Wong sing haram di neka jadi itu di ali di kulo, itu kan nggak ketemu nalar, Kenapa? Artinya dalam kondisi perjalanan tiga hari. Nah, akhirnya Imam Malik mulai membuat maklumat. Makrom ningginya adalah lelaki yang sah bagi dia, yang perempuan tadi menjadi aman. Tentu dalam level ini malah utamanya suami. Jadi kata makrom sudah mulai ngikat, kata makrom mulai tidak. Artinya Nabi menghentikan makrom, bahwa. Ibaroton Songkorojul sing menjaganya, Songkorojul sing menjaganya. Berarti mahram di sini bisa digenti zaud malah lebih berha. Terus Ma Malik Waaroh dari kawasan sama singat betul taknya beliau. Waaroh dari misalnya perempuan ha haji maan kasiro. Aku berpendapat yuk digailu garayana ono rombongan kaji bareng wedo akeh atau bareng orang banyak yang perempuan tadi merasa aman karena kesimpulan dari dawuh tadi sementing perempuan tadi aman di di perjalanan. <tuh> mana kulah nunggu jarak selain Kulo memang kepengen tetap tenggelam urusi santri-santri luan jenjaran Mbak Widawingi haji sendiri Yen ibu Nibu haji sendiri mertua kulah putri kekaji sendiri Dala, ibu. Guling-gulingan bahwa semangat hadis itu adalah makanya dengan kan jelas tetap wajib haji perempuan yang punya suami atau tidak punya apa tidak tapi jika dalam perjalanan ma'adi suatin kasih rosi apa, Ini penting ada satu komunitas yang menjamin apa keamanan dan kenyamanannya tentu. Nah itu kan sudah melanggertek hadis, maksudnya cara berita kan jelas ilah ma'adi makromin. Ya lucu kan masuk. Jadi Imam Malik bukti nek teori saya benar musuh malah mbok bojone ora oleh mergo nabi nyebut mahram. Iku nunjukno bahwa cara berpikir fikhul hadis ora lugu ngene iku. Ana elmune napa? No ana ilmu. Waktu gale ngene lah misale ana tamu kata Misalnya misale kula nyeluk mabuk mabuk enggak ono terus santri liyane enggak maju itu satu kesalahan karena kadang orang itu murad dan memang harus dia atau murad dan amalihi nak biamalihi kan siapa saja singi so tak tamu jadi nyebut itu tidak mengikat, paham ya? itu kan nono ilmu nih. seperti itu kan ada ilmunya apa? ada ilmu jadi nyebut pun itu tidak mengikat. Ya, usah misalnya bapakmu di anak telu, ya barang bapakmu ceblok mending ini, biha bibi tenang Orangnya lo aku, aneh ceblok terus. <laughs>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 Singkirang, singkirang ko, sing gede kok? kabeh sing jmoten sing goten tok sing kowe sunaroso liku sholat sunat itu sunat menawa oleh ditinggaliku, iku sempet cekel iku akhirnya ratau sholat sunat menjelaskan cerekan jago alumni kudus moncer sarang ratau sholat sunat tak tak aku kurban ilmu dhisik iku perasaan iku iku wajib baru ngerti ora wajib rata-rata esere kok aku korban elmu kok Ini Sine orang ora ora makan opo? Kurban. Kurban. Sing malas. males iki kok kok makan opo? Kurban. Ya ding ngene. Jadi nah Imam Malik itu punya kecakapan. itu ya. Jadi misalnya ada perempuan enggak boleh keluar ila ma'adi mahromin. Makna mahrom di sini apa? Aulan nasi biha atau ahakkan nasi biha fil kifdhu riya gadha wa gadha. Terus yo kan Dua arrow dari kawasian dan saya melihat itu longgar saja. Kalau ada perempuan, lu ngoning bareng-bareng konco nih. teng pasar lah. Ya, banyak nih bujumu aja kan? Bajaknya lewat uang bekas, bujumu aja itu semua pasar pandangan, moro pasar gerakan. Kan, gue yang ngerosok nyaman kan? Bergu grup ya, oke, kan? Tapi nak lu ngoning daerah yang gak ada kan? Kayaknya kan gue kan nyaman. Itu kan sesuatu yang soji analisis, nggak pasar pandangan di jam yang normal wong dagangan kan mesti nyaman meskipun nabi mau nyebut mahram meskipun nabi menyebut mahram asli kata mahram malah dianggap al aslu fil hukmi yaitu ahlu riayah wal khifdi yang bisa menjaga tidak harus ainul mahram ya tidak harus Aihilur. ainul mahram Dan lo nek nuruti ra mahram yo ya bojo gak mahram ip yo gak ip kan kebuatan mahram warga besan nggih boten mahram ana mahram orang yang haram dinikah secara abadi bukan secara torek anyar teko nah, cara anyar teko kan ada ada kayak khurmatul jam ini moh, Hormatul jam misalnya iya. kates kulo, be ade, bujuku, itu kan selama ini kan hormatul neka, tapi min hae jamu apa? bukan min hae sul makrom, makrom, pamye, memang kange ngaji wuseng hartam, rafit sangkuman, yaudah dealing- justru sidik-sidik, Rasul itu masalah nanti dalam kontak ilmu, karena memang harus ada fikul hadis, ada apa fikul hadis, nah, nah nuruti persis tayage, yongone go awu. Orang enggak boleh pergi ilama adi makromen kecuali bareng, bareng. makrom. Adal azawju ahakubiah. Adal zau itu tidak, ya, tidak makromnya itu. Semenjak itu alih hatis itu bangun semua, bangun tidak iktifak dengan teks, tapi dengan analisis ya tidak iktifak dengan teks, tapi betul. dengan analisis. Jadi kalau nyontor bolak-balik loh, congcong tamune sugoi biskuit. Kalau biskuit terawon orang sasugoi bawa pun itu kan geblok karena biskuit itu mewakili suguhan apa? Mewakili suguhan. Misale pizza ya ora apa-apa pizza, paham nggih. Semene aja telo gosong no. karena butuhe iku ana sing dihormati. Jong-jong tamune sugui kopi. Jebule tamune senengnya ngombe teh. Sugbar. Wong cari Pak Yai kopi, jinan doyane teh ra tak Ya gebleg. Nah ini kayak gak bijung-cung-cung rapi zenah manut utus asal wedo Ora nak zenah pe ra gelem ya wis aja terus rapi. Aja terus gak apa. Ora usah ngono zenah mewakili kelompok wedo Sing gelem mek kuwe. Lah nak zenah akhire gak gelem yo liane asal gelem <tuk> mura kok kiaiku na ajen zainal berupa zainal prakelam i falanika, kayur aku murno darani pikir zainab gu minal nisa gelem tak rapi, falamata peyana gelem ioli aneseng, kelam gelem laius, morus di di apa, di sara-sara isi ewang, disarah sara isi ya, di sara isi ewang, di jamaah bin al asli walfaq. itu modelnya mana mo mama lagi kalau ngarang. bahwa mau kau tahu al muatok itu awalu tadwin yang ini pembukuan. yuk otak baru kang terbilang otak tadwin fil hadis. sehingga dalam hadis wal fikih lan fakih. terus beliau langsung ada analisis fakih. nabah. mana. ya kayak gini lah kira-kira. ande kan ke madzhab hanafi. tapi kan kadung syafi'i safi. kadung syafi'i dong no? safi isan drisno. safi. kemungkinannya loro imarafaham wa ima fanatik kayak benderasing pertama gitu benderasing pertama Maka kira paham faktornya paham kalian Nabi ngedikan ini La solat lima malam yakrok divati hatil kitab tidak ada solat kecuali uang semua cocatika coroim abu hanifah ya santai fatiha fatihah itu mewakili Quran Apa? jadi ragu tuh, -tuh. <tuh, -tuh fatihah sebetulnya mau cocor Quran, mending coc nyanyi gak nasyidana, ana solat yang mau cocor Quran tapi nabi, nabi nyebut fatihah, memangnya fatiha itu apa jacin? Kalau kita ke ketemu Hanifah, ya Fatihah itu apa? Quran lagi ya, ya Quran Kok oh, ribet, apa? Karena <tuh> cara Abu Hanifah tidak Ainul fatihah Tapi cukup Quran Untuk ayatnya yang faqra'umat ayat syaraw min al-Qur'an Nah, tentu Imam Safi nyari aman Artinya nyari aman, wong Nabi nyebut Fatihah singkarwan mesti bener ke Fatihah Leliannya ke Maznun, apa? Spekulasi, Akhirnya terus Abu Hanifah gak majib fatihah Imam Safi majib fatihah nah Kue-kue berbunga apa lefatihah toh beneran fatihah ahlah, nah malah waktu itu barok malah ngapal nona kan, jadi kefanatik fatihah mikir ah gonta-ganti malah ngapal otak barok wakiah lah ribet kan, toh nganggusin wis apa akhirnya, wah sakit fatihah populer, Yo nasi pap fatihah, uang raiso popol raiso, berarti, tadinya aja nyalaan Abu Hanifah, Abu Hanifah dia, dia Imam Syafi'i, kajian fatihah kok digenti surat dia, liyofatihah wabuja. Orang bodoh banyak gue congkong tu cahaya temu keimangan seko, gue sebeli aneh mau maifu anani pizza, boke i pizza, ayo semangat, mana seko malah mau masar dengan pizza orang-orang, jurabiyo biyo manjain, dia seko yo bapa kanan, iki yo pakan? pakan, kanan, dong yo, congkong cahaya temu kecik sepuluh ayah butuh sana, nih saya ketawa urasi hitung, ceris sepuluh ayah bermalari, boke i sepuluh ayah ketawa malah apalah, tel, tel puh cawarata mikir, yo tadi ngapai kon ilmu nih apa? Ini karena kita dan hadisian, fikhian, jamaah binal asli, wal far'i, fawa awalu tadwinin yu'umtabaru fil hadis wal fiqhih Ini wali murid itu dididik, wali murid itu bisa enak-idik Anakku ini kugus, kita hafal Qur'an nanya Memangnya seneng Qur'an tuh hanya terimplementasi lewat hafal Qur'an nanya Ngapal Qur'an nanya terus gak roh najis, roh halal haram, roh terus piye Nak nih ate seneng ya seneng di mak seneng sesuai ukuran ulama ono proses belajar halal haram ono belajar najis ini itu cocok seneng yang ukurane di menurut ukurane masyarakat di kadang di lomba nopo orang oh <tutuk> wane seneng ngaji ini nunggu di ngaji wira faham belas penting barokah lah selera selera ini tuh ya rusak aku mo <unintelligible> wira faham belas ngaji ku barokah masya Allah, barokah barokah bambu <tutuk> Wo ngarep sing ngarang mikir tenanan ben ora salah. Ben ngono sing aji niat paham. Mau golek, bar Mangkel gak kira-kira sing ngarang. Oh, mu angkel Kang. Kecuali sing ngarang koyo kowe, tapi kan gak iso ngarang. Sesengene ini kan. Sesengene iki kan gak iso ngarang maneh. Butuh dididik, masyarakat ojo mbok turuti karepe dhewe. Karepe dhewe ya ribet. Bener blasuber ngiring masjid. Kitab jamu jamak kan panggil tuh kok Kesalus teko, kok, Eh, pertama, kesalus teko, terang banget. Kintai nih, takut. Saya santri hati, saya beli takut. Bahkan kenapa enggak jadi kesal? Mulang kue, potongan rapa merugi Tadi rasanya, nak ulang kentai nih, santri segala. Sama, langsung menjahit, bahasa, basa hal terhormat, tutul. nang ngaji kok ngarep terus. aku mah sure. guru-guru, orang sarang enak, ngulang yang kentai nih. Maksudnya marm, maksud kira-kira sebuah haman, ya misalnya terus tegok ke jam-jam, semoga boleh kato, Mau uran salam, hamad soleh aleh, suruh ngedok, terus al-fatihah semangat, baru boleh ngaji dipikir sih, Maksudnya, orang-orang juga mau ngomong, fatihah yang bener, salamat yang bener, tapi mahaminya yang bener Cukup terus ribet, bahwa awal utadwinin yuk tabarabil hadis wal fikir kita para kuno madep al hal makhluk ada yang atas semua tok wan lan dan ngalamin makhluk minussangi semua tok. Kalo kita hari kuno taliti Imam, sesuai Sayyid Muhammad nanggal Imam Malik syendulangit. Udah berkali-kali belajar kitab Sayyid Muhammad dan nanggal Imam Malik syendulangit. Kita hari kuno taliti ini matok, lalu bener jawabahmu Mad Sayyid Muhammad itu kan Al Hasani, Hasani neujek spesial, Al Hasani Al Idrisi. Orang ada Madhav Torekoh, Sing Muqtabaroh zaman iku Koyok Madhav Torekoh namun Idrisya Jadi, wantan sadilia wantan macam-macam itu Khabar salusulnya Itris. namun Idrisya no Idrisya ada Idris Akbar, namun Idris Akbar Niku putu Putune Al-Hasani Raka 5 atau keempat jadi wong alim alamah teng maruku, jadi rojo-rojo maruku, roto-roto al-iktrisi, al-iktrisi, al-hasani, al-iktrisi, al-hasani. Terus teng era modern tahun sewu satu, terus jadi kitoriko. Nah nih Mun sebelum mafat, akhir-akhir sering icesa ini moh toriko, iktrisi ya, moh toriko. bin ya, ibu finispat neng bae said Muhammad, bae-bae ulama saat termasuk. Bahen bae abdi salam bin masis, guruni Abdul hasanabo asyadi di jadi torekoh asyadi aku lagi lah alke ngangkep kuno yang jadi romi ku yes, yes. jadi kuna kuno iku torekoh idrisia Terus Terseisi ya putu kutu-kutu di antara ni abdi hasanabo asyadi jadi asyadi ya. terus onok solawat masis ya, iku guruni abdi hasanabo asyadi di eh, bin masis nabo bin masis. Tapi koyok ngono naksabis Sayyid Muhammad. Saya ulang lagi, koyok ngono naksabis Sayyid Muhammad sangat-sangat asrofun nasab nasab terbaik. Mengkutu negazinabi. Dek nih itu keluarga. Iku luweh ya tasarrofun bil ilm, mbah. Ya bil ilm. Jadi dek nih anak Nesbat sering rasrengentikan al Khazani, tapi ini al Maliki. -Maliki. Sampai uang taksi-taksi roh Muhammad al Maliki. Terus koyok identik saya Muhammad. Al -Maliki. Al -Maliki. Al -Maliki. Yang pertama ditulis al Maliki. Mungkin di cetakan Al-Khasani gak tertulis, tapi Al-Maliki mesti tertulis Sangking bangganya nisbat itu bil ilmi Nisbat Nanti kalau beliau ingin memaklumatkan ke seluruh dunia bahwa nisbat beliau itu lebih ke ilmu Paham ya? Maksudnya akhirnya Al-Maliki Kalau saya cari saya yang syafi'i tidak isi, saya ingin saya isi-isisi as syafi'i Tapi syafi'i belum tahu orang, no masa pertanyaan Saya no. hajarannya kan bangga, sobat ini Oh, semua jeneng ngom mo, muna ngom wo nggak masalahnya ngom samfi kota bako iyo, bangga biasa, kan masalahnya kan, sepat sebut sebut mo, nggak, ngom no malaku edi madhab tofaham, sengato komadhab, kok soft, soft, soft, soft, soft, soft, soft, soft, soft, soft, soft, soft, soft, al intisab bil ilmi fokal intisab bin nasab. saya setap bakar sato ini nggih sayid, nggih wong alim. Sato itu satu marga yang punya tradisi ilmu, sehingga beliau lebih bangga dengan nama Sato. Nah, jadi perubahan niku ana. Ya, mulane saya Muhammad satu keluarga Sidi-sidi Al-Maliki yang disebut pertama itu. Terus tapi dibuktikan betul wong keluarga beliau itu pengkaji Al-Maliki terbaik. Sampai sekarang, sidik-sidik semuanya -sidik, mengkaji muat, itu semuanya mengedikan Imam Malik, bahkan saya punya kitab, beliau khusus nulis tentang Imam Malik. Jadi beliau punya karangan khusus menerangkan no Imam Malik, kusak sementara, khusus menerangkan no Imam Malik. Kalau mau cuman bingung, bingung itu. Wih, muci wong, kok rabar-bar, kok yo paham, maksudnya mutu, sementara itu muci Imam Malik. Manjain, ya menurut saya, di sini puji yo macam, ya kayak fadu'ile ya. Muci'ku yang sama lempirnya, wabiz bingung. <laughs> <laughs> bingung itu fadu'ile apa mana ya. <laughs> Misalnya aku kan muci'ku. Mau paling tahu sholat, <laughs> tahu sholat, misalnya pitbuji kan sholat, tahu sholat, misalnya tahu sholat, misalnya pitbuji sholat, misalnya pitbuji sholat, misalnya pitbuji sholat, misalnya pitbuji sholat, misalnya pitbuji sholat, misalnya misalnya pitbuji sholat, misalnya pitbuji misalnya bengak sholat, misalnya pitbuji sholat, misalnya pitbuji bingung misalnya pitbuji sholat, misalnya pitbuji sholat, misalnya pitbuji sholat, misalnya apa, zaman akhirnya belum, tapi udah tak kok paham Taurah, ya nggak usah pokok. bingung kan, aku nggak bisa muji sampean salam perusahaan ada muji mamale, kon sak jilid itu nggak iso. ngwaji imam Zuhri, ketika ngwaji ini-gini, ketika jadi imam ini, fatwa ini-gini, kuarangan ini kan nggak so. muji gue jajal, pilih dimolehkundi wamin fadu ilihi Kira-kira sabar, tetep itu buah tetep Apa kira-kira ya? yang -kira pas mau, Zaman akhir kok gelem? Gulaan balik ini